Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke Channel aku Elin Herlina Diawali dengan Membuka hordeng gitu ya Teman-teman ini tuh pukul 6 pagi gitu Aku gercep ya mau nyiram Tanaman dulu Sebelum beberes aku suka nyiram Dulu tanaman ya teman-teman Cuma jarang aku record ya karena rumah aku pinggir jalan gitu, kadang aku tuh malu ya untuk merekamnya Ini juga aku tutupin sama payung gitu. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. walaupun ya timurahkan rezekinya, dilancarkan segala urus urusannya. Amin, amin ya robbal alamin dan ini tanaman aku ya udah seger-seger kalau udah disiram pasti seger-seger cuma tanaman aku tuh suka berantakan ya teman-teman gak rapih gitu kadang suka jatuh pada pecah potnya karena banyak ayam yang suka manjat-manjat ke atas gitu maklum ya teman-teman hidup di kampung tuh seperti itu ya suka banyak ayam gitu kalau rumahnya belum dipagar dan ini lanjut ya aku udah masuk ke dalam rumah nih aku mau beres-beres kasur gitu ini tuh rapihin dulu ya aku sapu-sapu karena kadang suka ada bekas makanan gitu ya bekas anakku kadang makan di atas kasur gitu e, makan cemilan gitu sambil nonton tv dan ini udah aku rapihin, aku juga lipetin si uh, selimutnya. Oh ya teman-teman, udah pada beres-beres belum? Ayo semangat beres-beresnya ya. Biar rumah kita selalu bersih nyaman. Walaupun ya, rumah rumahku sederhana, kalau udah dirapihin ya. Alhamdulillah ya Nyaman gitu Oh ya teman-teman Itu tuh di bawah tuh ada Keller-keller gitu ya Yang aku tutup adalah Ikan cupang punya anak aku Jadi disimpan di situ. Aku tutupin Biar nggak pada loncat-loncat Gitu ya Aku Simpan di dalam rumah aja ya Teman-teman karena Kalau di luar tuh Suka banyak kucing gitu yang suka pada makan ikan Oke okay, Setelah beberes kasur Aku lanjut nyapu-nyapu gitu ya teman-teman Ini tuh debunya Selalu saja banyak ya teman-teman Apalagi kalau enggak disapuin setiap hari ya teman-teman Pasti debu tuh kayak apa gitu ya Banyak banget lanjut ini aku mau ngepel dulu ya teman-teman aku tuh hampir tiap hari ngepelnya ya teman-teman karena aku tuh masih punya anak kecil ya teman-teman aku tuh pengennya bersih terus gitu biar anakku nyaman gitu biar nyaman dan sehat aja ya teman-teman yang penting tuh sehat gitu kalau banyak debu pasti ya kehirup gitu ke masuk ke dalam pencernaan anak-anak lanjut ini aku juga ngepel ke ruang TV gitu ya teman-teman dan ini tuh, udah di ruang sini ya teman-teman deket tangga tuh sering banyak sekali eh apa ya debu karena belum di keramik juga ya tangga rumah aku semoga aja aku punya rezeki yang banyak ya teman-teman untuk merapihin rumah aku amin ya alamin. oh ya teman-teman aku terima kasih banyak yang telah menonton video aku yang suka nge-like yang suka komen juga oke okay, ini udah hampir selesai ya untuk kepelnya setelah ngepel, tuh aku mau pergi gitu ya, teman-teman. Aku mau ke mau nganter anakku ke acara ulang tahunnya teman-temannya anakku tetangga gitu. Dan ini untuk ngepelnya udah selesai ya, teman-teman. Alhamdulillah. Rumahku udah rapi gitu dan ini udah bersih udah nyaman ya alhamdulillah. Lanjut aku tuh udah gelar karpet gitu. Aku mau membungkus kado buat ke acara ulang tahunnya temennya anakku gitu. Aku bungkus aku bungkus sendiri aja ya temen-temen bungkusnya tuh masih sederhana sederhana aja ya teman-teman enggak begitu bagus ya biasa aja gitu dan aku tuh juga mau bungkusin uh, kado gitu sekalian yang punya tetangga aku gitu karena dia itu enggak bisa ya uh, cuma enggak aku rekor gitu tadi dan di sini tuh sebenarnya banyak sekali anak kecil ya di rumah. Aku tuh uh, udah pada nyamperin gitu ke anak aku. Katanya mau berangkat bareng gitu, dan ini alhamdulillah bungkus kadonya udah mau hampir selesai ya. Temen-temen tinggal ngerapihin aja. Lanjut, aku mau kasih pita gitu ya biar agak cantik aja ya temen-temen pemanis -temen. aja gitu dan tuh aku sambil ngobrol gitu ya sama tetangga aku dibantuin juga uh, aku suruh temen aku tolong pegang gitu Oke, okay, bungkus kadonya udah selesai, tinggal aku mandi sama anakku udah rapi ya sebenarnya anakku. Lanjut aku mau pergi gitu. Oke, okay, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe-nya. Assalamualaikum.